Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan kepada seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu pekerjaan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Jika kartu kategor kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambilkan kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Pertama untuk support energi kategori kesehatan, selanjutnya support energi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan Zodiac Taurus di bulan Agustus tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan Zodiak Taurus di bulan Agustus adalah 3 of Swords ataupun 3 pedang. Secara umum, 2 of Swords ini diartikan perasaan sakit dan terluka ataupun kebanyakan hal-hal yang tidak bisa dikontrol ataupun lepas kontrol jadi untuk kesehatan seorang taurus di bulan Agustus tahun 2020 itu menggambarkan kesehatannya akan menurun itu dikarenakan ia akan mendapat sakit hati di bulan Agustus ini yang menyebabkan kesehatannya menurun di sini seorang taurus akan terus mendam dan terus memikirkan apa kesalahan yang ia perbuat sehingga ia mendapatkan sakit hati dari orang-orang di sekitarnya terutama dari pasangannya di sini seorang taurus mendapatkan rasa sakit hati dari seorang pasangan ataupun orang yang ia sayangi dan ia cintai dan untuk support energinya adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan di sini menggambarkan kesehatan Taurus menurun di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan ia mendapatkan rasa sakit hati dari orang-orang yang ia cintai dan yang ia sayangi yang mencolok kepada pasangannya dan di sini seseorang yang lebih tua dan dihasai oleh seorang taurus memberikan masukan kepada seorang taurus agar lebih fokus kepada kesehatannya ketimbang orang yang mengkhianati dirinya dan di sini masukan ini sangat direspon oleh seorang taurus untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu seorang taurus di bulan Agustus dan kartunya adalah Six of Pentacles ataupun 6 koin. Secara umumnya Six of Pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan dan bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan dan betul betul bisa membedakan mana yang membutuhkan dan tidak membutuhkan. Jadi untuk keuangan seorang tahu, 9 Agustus tahun 2020 keuangannya akan meningkat dalam kategori berkecukupan dan bisa di ia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan terutama orang-orang di lingkungan sekitarnya di satu sisi seorang terus mendapatkan rezeki yang berlebihan dikarenakan ia suka berbagi kepada orang yang membutuhkan dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Swords Secara umumnya, Page of Sword itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus di bulan Agustus tahun 2020 itu di dalam kategori meningkat dan berkecukupan sehingga ia bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan terutama orang-orang di lingkungan sekitarnya. Di sini juga menggambarkan seorang Taurus mampu membedakan mana yang membutuhkan dan mana yang tidak membutuhkan. Dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak seorang taurus sendiri yang memberikan support agar taurus suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dan untuk kartu-kari pekerjaan seorang taurus di bulan Agustus tahun 2020 adalah 9 of 1 ataupun 9 tongkat. Secara umum 9 of 1 itu diaktifkan melakukan pekerjaan dengan sendiri, dengan cara sendiri, dan mulai belajar dari orang lain yang mendapatkan ide-ide kreatif Jadi di sini untuk pekerjaan seorang Taurus, di bulan Agustus tahun 2020 Ia sedang dihadapkan dengan pekerjaan yang berat, karir yang berat, dan dalam kategori ini karirnya akan semakin meningkat Itu dikarenakan dia mampu mengeluarkan ide-ide terbaiknya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini juga seorang Taurus melakukan pekerjaan dengan cara yang sangat bijaksana dan penuh tanggung jawab Sehingga disini seseorang menilai pekerjaannya sangat luar biasa Dan dalam kategori ini pekerjaan dan karir seorang Taurus meningkat di bulan Agustus tahun 2020 Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Kenaik of Cup Secara umumnya kenaik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi disini menggambarkan seorang Taurus melakukan pekerjaan dengan idenya sendiri dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang sekitar Taurus ataupun sahabat karir Taurus yang mendukung seorang Taurus agar lebih meningkat lagi untuk karir dan pekerjaan di bulan Agustus tahun 2020 Selanjutnya kita kartu hubungan asmara seorang Taurus dan kartunya adalah Six of Cup ataupun enam piala. Secara umum ini diartikan terbuka dan suka berbagi kepada orang lain. Jadi di sini menggambarkan untuk asmara seorang taus di bulan Agustus tahun 2020 itu dalam kategori dapat bahagia dan saling berbagi kepada pasangan. Di sini menyimbolkan bahwasanya seseorang memberikan satu bunga kepada orang lain itu mengartikan bahwasanya seorang taurus mendapatkan kebahagiaan dari pasangan yang tulus dan secara ikhlas. Dan di sini juga seorang pasangan memberikan respon positif kepada seorang Taurus dan memberikan kasih sayang yang tulus dari hati kepada seorang Taurus. Sehingga di sini tercipta suatu asmara yang berkategori bahagia bersama seorang pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah naik opson. Secara umumnya kenaik opson itu diartikan Seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Jadi di sini menggambarkan Seorang Taurus bersama pasangan Di bulan Agustus tahun 2020 Itu dalam kategori bahagia Dan saling berbagi satu sama lain Dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang Yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sahabat seorang Taurus sendiri Ataupun orang-orang di sekitar Taurus sendiri Yang mendukung hubungan asmara Taurus Bersama dengan pasangan dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Carrier secara umum The Carrier itu diartikan maju terus patah mundur dan berani melangkahkan kaki dan mengambil resiko yang sangat tinggi jadi jika kartu The Carrier kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang di disini menggambarkan Kesehatan seorang Taurus menurun di bulan Agustus tahun 2020 itu dikarenakan ia mendapatkan sakit hati dari orang-orang yang ia cintai dan orang yang ia percayai. Dan di sini seseorang yang lebih tua dari seorang Taurus memberikan masukan kepada seorang Taurus agar lebih fokus kepada kesehatannya. Dan Le Carrier di sini menggambarkan seorang Taurus adalah sosok seseorang yang berani mengambil langkah dan berani mengambil tindakan untuk memperbaiki kesehatannya lebih bagus lagi di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya, jika kartu doce kita gabungkan dengan kartu keuangan Taurus di sini menggambarkan, keuangan Taurus di bulan Agustus tahun 2020 itu dalam kondisi meningkat dan dalam kondisi berkecukupan, sehingga bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan Taurus bisa membedakan orang yang membutuhkan dan tidak membutuhkan sehingga ia akan berbagi. Dan tindakan itu didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, tidak lain dan tidak bukan adalah anak Taurus sendiri dan perilaku di sini menggambarkan sosok Taurus akan berani mengambil langkah, berani mengambil suatu tindakan yang sangat penuh beresiko di dalam segi kategori keuangan yaitu yang disimpulkan dengan berbagi kepada semua orang yang membutuhkan dan tidak jarang di sini seorang Taurus berbagi dengan mengambil saldo ataupun mengambil simpanan seorang Taurus untuk berbagi namun di satu sisi Taurus percaya bahwasannya itu adalah usaha untuk mendapatkan rezeki dan keuangan yang lebih meningkat lagi di bulan Agustus tahun 2020 selanjutnya jika kartu the kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan di sini menggambarkan Seorang Taurus akan melakukan suatu pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan belajar dari orang lain Dan disinilah seorang Taurus bekerja secara sendiri dan mengeluarkan ide-ide terbaiknya Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat Taurus sendiri Dan dokterio disini menggambarkan seorang Taurus berani mengambil suatu langkah Dan berani mengambil suatu tindakan yang penuh resiko di dalam kategori pekerjaan di sini seorang Taurus melakukan pekerjaan dengan sendiri dan berani mengambil langkah untuk mengeluarkan ide-ide terbaiknya dalam menyelesaikan suatu hal pekerjaan. Dan jika kartu terakhir kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara di sini menggambarkan seorang Taurus bersama pasangan akan bahagia di bulan Agustus tahun 2020 dengan kategori saling berbagi dan saling menutupi. Dan di sini seorang pasangan akan memberikan respon yang positif kepada Taurus di dalam kategori asmara agar lebih bahagia lagi di Bulan Agustus tahun 2020, dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun, yaitu orang-orang di sekitar Taurus dan sahabat mereka sendiri yang mendukung hubungan Taurus bersama pasangan akan semakin bahagia. Dan The Care di sini menggambarkan seorang Taurus akan berani mengambil langkah dan menentukan suatu langkah untuk melakukan hubungan ke yang lebih serius dan ke berikutnya bersama seorang pasangan. Untuk mendapatkan kategori hubungan asmara yang lebih bahagia lagi bersama seorang pasangan di bulan Agustus tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang taurus di bulan Agustus tahun 2020 adalah di angka 3, 36, 69, 96, dan 60. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan seorang taurus di bulan Agustus tahun 2020. Semoga bermanfaat.